Hai kenapa aku dijepit karena konde aku kayak anjing, mau dicatak pun tetap kayak rumput ya. Hai mau baca loh, apa yang jelas? Belum. belum, belum, apa yang? coba pilih, mau mau belajar apa tangan jawab ini? halo. ini hamil berapa minggu Ih, masuk udah enggak terus? Nggak. hai hamil ber, hamil ini. ini hamil berapa minggu 3 bulan ya? siapa? kamu iya, 3 bulan spill keteknya ngapain ketek hai guys Ayo, ayo apa anjir? Suruh milih malah ayo Bodoh kalian ya Patahin gue Nanti gue gak wajahnya gue yantok Ayo, kalian bila komen mau belajarin apa Q&A? Hai Duhah -ha. Duh Duhah anjir, gua suka ganti nama orang anjir Gak disini Minta nol, ayahnya nol, cantik gak punya w a ku. Layar dan. Semuanya sebenarnya aku udah lima watt sih jujur cuy. sepil monyongnya. Black banget anjingnya. Muka dong gunung, kembar yeah, gitu ya aku gak bayar gunung. sih kita ganti. mau jajan berapa aku 20 juta per bulan mau gak mau tanya orangnya aja lu mau nanya apa, dari mana kak gak dari mana-mana, cepet rambutnya ikut kakak pasti cakep cabi meledak cepet gue nanya, gak ada yang jawab gak ada yang nyambung emang gak, gue main mempelajari apa gak ada yang jawab gitu kan hai darwin ngapain tuh Gimana menurut you? Yang penting seru bikin gemes nggak nggak nggak, nggak. Aku pengen kalian jawab Wede Yete Ntar loh gue gak mau pakai ini aneh kayaknya Keren banget Keren kamu kita VG. enggak skip, enggak suka Vici udah mandi belum udah gue tadi udah mandi pagi salah gue lagi di luar tegak coba hah? tegak apa ah, bang itu yang paling tegak ini, ini tegak apa yang jaris ini? hah? yang jarisnya? ini beteng tapi ya lah oh, kenapa oh. oh iya Cantik banget sumpah nggak gue gak cantik anjir Siapa yang samping kak? Ini babu aku, jadi aku punya bodyguard Baing Jadi diri coba kanan. Gitu Allah Main email lagi lah Gak ada yang kangen sama gue, main email Maos ya, nonton juga cuman cepe Cepe pun gak ada yang komen ngapain gue nonton Eh ngapain gue nonton, ngapain gue like Kak, apa wawan? road road lah, aku sih <laughs> kenapa? Gak ada alah enggak, <laughs> Cuma, Cuma tuh alaian, ya. Dari Curug hari ini kok kecil sebelah, nggak apa-apa deh, pada gede sebelah, sama aja. <laughs> ya, gue suka, gue kan suka sama F M L kak. Yang nanti cuma cepet, jern mau ngapain gue? Cepet nggak ada yang komen, kalau cepet banyak yang komen itu oke okay lah. Halo Bagas, cepet pilih mana gue back? Aku mau Beliegen or not? Kalau yes, aku ganti event. <laughs> Biar instrumen nyala gitu. Karena mainnya satu dolar. Kalau yes, tell me. Kalau no, ya udah. Kenapa jarang lah PM lagi? Karena nggak ada yang nyari. Males gue nggak ada yang nyari. Gue, gue paling suka dicari. Ya siapa ya sis? lah kak. Gue back tapi ganti patch gimana Pede ya teh All knock Nah ya, nih Kak Muka, muka kakak tuh main ML ya aku seteng Lagi di mana lagi di Jeko Mana ya. lewat pajak kan suka empat kali nih Bisa baguih banget tuh sekarang udah kayak butuh aneh Kemarin segini muka aku tuh ngegun Orang kayak gini gabut tahu, aku emang gabut sih Halo? Ya. Oh, oh isinya ya? Gak apa, -apa. Bisa. Oh, ya? Bisa? Boleh? Boleh, Boleh Dua kali 190, ya, aja malam ini besok pagi, Sabu Emang, emang em aku, aku ada interview iya, pakai aja terus, sama pantau aja nah nandik, cantik gemuk itu enggak lebih ya, seharusnya enam bulan ini bulannya dalam gelilah tuh cincin, cincin, cincin, cincin lucu banget, kayaknya bayi bang. ah, sumpah aku pengen botok, sayang ini, nantilah next lah botok Kedai di FB Adsense nya percuma. Pcs gue merah, Cuma apa yang mau di kedai? Kalau Pcs gue nggak merah, gue udah live dari kapan? Nanti jujur aja. <tuk> pernah main FIFA dua tiga nggak? Nggak nggak pernah. Gue nggak pernah main FIFA anjir. Gak pernah gue nggak pernah main. Gue nggak pernah main, nggak pernah main Salah gue. kan mau aku ngapain sih, gak ada yang nanya juga kan Suruh buka teteh lah apalah <tuk tangan> Kak ayo kemana? Kak nah, ngajak aja, tapi gak jelas anjir Kak ngajak aja mana gak tau Salam buat orang Manado dong, hai Roman Aku belum pernah ke Manado, bayarin lu ke Manado kakak Kamu ternyata akan kakak ngemot permen mesh main mobilnya itu dalam lama ini dua berapa Ini tau lebih silbaik Pengen sih Cuman pecah aku merah sayang Tak akan keterima kamu kalau aku lagi main email Jujur li Ini mana duitin? Itu Zainal anjing Eh pegang atas, pegang bawah. Orang tolol lah kayak gitu. gue ini coi ngapain gue pegang gini kan goblok beneran. Nah. Pad diet ae lah katanya gimana? gue di YouTube apa di FB kata lu. Lagi di Jeko sayang. Assalamualaikum Ganar, Sam Kandar dari Pawe, anak rangkas. Hai. Tadi sambo kamu anak sambo ya? Salam buat orang Manado dong, Hai Roman Salam buat Manado, gimana? Aku bingung salam buat Manado gimana nih Halo orang Manado, buka lah oh, Halo orang Manado Sudah nggak lah, Citingat Panas sih lama-lama 5 gue, males gue Gue ngantuk sebenernya Kayak ya, Hidupku tuh lagi ngantuk gitu Salamnya pemai Pemai Manado, masa kayak gitu anjir Cabiannya sekarang yang gue cabian anjirnya Ini udah beneran bener anjir bibi gue udah bener Emang harus suntik sih gue jual mobil lah suntik muka, gue gak ada dulu, nanti gue habis suntik habis itu gue terus lagi. Cabi chick. Udah mulai gemai Ntar aku copot dulu ya Ini udah ada sebelah co Cuntik bawa crot Coba aku udah ngantuk sini, udah boleh ngapain otak Teh, ya? Nggak jelas kan itu.